Perjalanan ini Terasa sangat menyedihkan Sayang engkau tak duduk Di sampingku kawan banyak cerita Yang mestinya Kau saksikan Di tanah Basah Licin dan Bebatua Tubuh terguncang di Dilempas batu jalanan Hati tergedat menampak Keindah rumputan Perjalanan ini Pun seperti nyaris naksi kecil Menangis sedih Dilarang ngambek coba Dengarkan Apa diputuhkan. jawabnya Ketika ia Aku tanya Mengapa Bapak ibunya telah Lama mati di telah bencana tanah ini Tetapi semua diam Tetapi semua bisu Tinggal aku sendiri Terpaku menatap langit Barangkali di sini ada jawabnya Mengapa di tanahku Terjadi bencana? Maaf telponnya anda tuju Sementara di luar jangkauan Pengguran ber Sekian lama Sampai main lagi mbak Jatuh kamu aku Mencari Jatuh bangunlah aku mencari ingat kamu, Mami, dulu, dulu menanti kita ah, ah. Akhirnya kita sudah berkumpul di pesta Hajatan Tantenya Pak Bu Kiansah Dan Alhamdulillah dahaga dan lapar Karena perjalanan sudah tertutupi Dan kebetulan Pak Ratib senior kita dari Baba Estate beliau dan yang bonding peribisa box perjalanan Menyumbang lagu, namun karena cuaca, kita tak nanti dalam perjalanan kehujanan. Apalagi jalannya yang kurang memungkinkan, sehingga berpamitlah kita, para dewan guru SMK, berbunga dengan keluarga besar Kiansa di pengguren, dan kami ucapkan kepada keluarga besar Kiansa. Semoga Ayo keberagaman, mari pak. Ya. Dari saya mari mana? Ya. Mari mana? Mari mana? Mari Mari bu. Mari jalan dan mana? kembali. Mari mana? Mari mana? Mari mana? Mari mana? Mari